Tetap stay di video ini sampai selesai. Secara geografis, laut di Desa Lurun ini memiliki dua pulau, yaitu Pulau Nusmes dan Pulau Kore. Dan kali ini, saya akan meliput salah satu di antara dua pulau yang ada di tempat ini, yaitu Pulau Nusmes. Untuk kita melihat pemandangan alam yang ada di pulau Nusmes ini guys Perjalanan kami dari pesisir pantai desa lorolum menggunakan perahu dengan bantuan mesin ketintin Menuju ke lokasi pulau Nusmes kurang lebih 30 menit Dalam perjalanan kami ke pulau Nusmes ombaknya lumayan besar dan kecepatan angin yang kencang Membuat perjalanan kami yang harusnya 30 menit udah sampai ke pulau, malah terhambat dan menjadi molor waktu hingga 1 jam perjalanan kami sampai ke pulau Nusmes. Dan walaupun perjalanan yang cukup mendelakan, namun semuanya terbayar lunas dengan keindahan alam yang ada di pulau Nusmes ini yang begitu indah banget guys. Pulau Nusmis ini merupakan salah satu pulau di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tepatnya berada di desa Lurulun yang selain tempat destinasi wisata juga pulau ini menyimpan sebuah kisah sejarah perjalanan orang tua-tua yang ada di desa Lurulun di saat itu. Namun mohon maaf karena di kesempatan ini saya nggak bisa untuk Menceritakan terkait sejarah Pulau Nusmes dan Pulau Kore yang ada di sini, guys. Karena memang saya belum mendapat sedikit sejarah terkait Pulau Nusmes dan Pulau Kore ini dari sumber-sumber terkait yang tahu tentang sejarah pulau-pulau ini, guys. Terlepas dari pemenangan pulau Nusmes ini juga, ternyata pulau ini kaya akan hasil laut yang ada di sekitar laut pulau Nusmes ini, diantaranya lola, teripang, dan ikan yang begitu melimpah. Warga masyarakat yang mata pencariannya nelayan, baik itu mereka yang suka mancing, menjala ikan, juga menyelam di sekitar lokasi Laut Pulau Nuspes ini, mereka selalu datang ke Pulau Nuspes ini untuk mencari ikan, guys. Oh ya guys. Di Pulau Nusmes ini juga merupakan tempat di mana tradisi masyarakat lorulun di bulan-bulan tertentu yaitu dari bulan April sampai dengan bulan Juli tradisi bometi atau tradisi tikam ikan menggunakan panah tradisional masyarakat Tanimbar yang dikenal dengan nama Tempuling atau Kalawai. Dengan alat tradisional itu masyarakat lorulun datang ke pulau ini di saat malam hari. Untuk berburu ikan yang ada di sekitar laut pulau Nusmes ini guys Dan hasil tangkapan ikan boleh dikatakan lebih dari cukup Dan memuaskan banget